Ada yang keluar dari terowongan guys Siapa yang keluar guys Ya okay, guys Apa yang terjadi Guys Iya Awas lobang <Gat tuk> eh, lihat guys, apa yang terjadi guys? Ada yang keluar dari terowongan guys. Iya, yeah, siapa dia? Iya, yeah. kan pendek. Oke, buat guys, sini ya guys. Halo, Mas Bro, apa kabar semuanya? Uh, kita udah satu minggu nggak update mancing kita kali ini, tepatnya hari Sabtu. Oke, okay, Mas Bro, kita kali ini mancing uh, ada teman kita tiga orang itu, Pak Sukiarta dan di sana ada Pak Gunawan, terus ada Pak Erich Oke, Mas Bro, ya, yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like and share ya, Mas Bro. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan mancing kita di area Sungai Musi, daerah Gandus. Halo, Mas Bro. mau lagi uh, kita tadi udah mancing di dermaga. Sekarang kita pindah lokasi, berhubung hari panas kita pindah ke sini nyari tempat yang teduh yang ada pohon-pohon. Uh, ternyata di daerah sini banyak orang mancing, Mas Bro. Uh, tujuan di sini mancing, Mas Bro. Uh, tapi kita udah dapat tempat nih, tempat yang teduh, Mas Bro buat mancing hari ini oke okay, mas bro kita mulai aja sum mancing yang trip kedua oke okay, mas bro kita angkat mas bro, bro ay, ketipu aku nih aduh zong mas bro teman kita Mas Bro. Tampaknya dia lesu karena belum ada strike hari ini Mas Bro. Oke Mas Bro, berhubung hari sudah siang, mari kita makan siang dulu Mas Bro daripada mikirin strike, belum ada yang strike, perut lapar, mari kita makan siang. Yuk Mas Bro. go hmm, mantap oke okay, bro, depan sudah dipasang mari kita lempar sana maksud ya. ya, kan? Tunggit, <laughs> Oke okay lah Mas Bro, sambil menunggu pancing kita, mungkin kita udah akhiri dulu pancing kita hari ini. Mungkin uh, sepan harinya mungkin kita akan mengulang, tapi nggak tahu mengulang di mana. Mungkin atau kita cari spot-spot yang menarik. Oke, okay, ke teman-teman atau ada saran buat spot-spot yang menarik tolong kasih tahu, kasih tahu di lokasinya biar kita menuju ke sana karena kita lagi mencari tempat spot yang banyak mas Bro. Oke mas Bro ya uh, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu terus di like and share ya mas Bro. karena subscribe itu gratis mas Bro ya okay, Mas Bro, mari kita angkat panting kita Mas Bro Apa yang terjadi Mas Bro? Nah berat nih Mas Bro Oh, beratan Dia dia melawan nih, Mas Bro. Ya aduh. lumayan Mas Bro. strike lagi Mas Bro. Wah, mantap Mas Bro. Nih. Umpan lahir Mas Bro. Strike lagi kita Mas Bro. Mantap Mas Bro. Sayangnya udah waktu dah sore Mas Bro. Uh, Mas Bro. Sekian dulu mancing kita hari ini okey mas bro let's go